Guys. Morning. Morning sayang. Mari dulu kita kenapa jauh banget ya ya. Kita dulu foto di pagar-pagar itu tuh ya. Tuh, itu. itu okay, ya Bapak Ibu boleh bersiap-siap ya. Inilah Apple Tower di sebelah uh, kiri Anda. Ya, ya jadi nanti kita turun dulu ya sama-sama kita foto dulu Bapak Ibu bersama. Ya baru lepas itu silakan ya boleh foto-foto bebas di area sekitar kawasan Apple Townernya. Karena pukul 10.20 Bapak Ibu ya jam 11 eh 30 ya 11.30 tolong semuanya kita sudah kumpul kembali di area Oke berarti jemputnya 11.30 aja ya Stephen ya. Bunda mau di berapa? 11.30 aja karena Ibu kan pe malam. Oh. Jemput 11. Jem Ini tas Ibu di sini biar Ibu nanti ngambil tas lagi kan sama koper. Oh. Hah? Ayo, udah. Ayo, kenapa Dia nanti jam pe malam saya. Oh, enggak, wow. apa namanya? Saya ini abis, ini doang. Foto-foto sini langsung berangkat, istilahnya iya. Cuman foto-foto aja, nak. Ini kalau ke kalau nggak ke menara ekonomi. Ini satu, nih, belokis halo. Halo, halo, halo. Beloknya tuh, halo. Beloknya halo. halo. Sampai ya kita alhamdulillah. Kita kali kita ke Menara Eiffel. Tahun depan kemarin. Bilikis masih umur berapa sayang? Berapa tahun? Tiga. Berapa tahun? Agar, 3 tahun. Karena lihat sini dong. Kalau sudah sembilan tahun. Oh, bilikis Kita ngajak merah ya. Nanti mau kemana lagi hari ini? Kris, Kris mau pergi ke Disneyland. Dia mau ke Disneyland dong. Ya, ya, nah, ya. Nah, iya, semuanya. Kris. Ayo, abis ini kita ke itu, ke Disneyland ya. Kau dulu nih. Oh, stas, buruk, tas. stas ber, Stas, bun, jangan deket-deket Ayo, jangan ya, ya, lihat stasnya Senyum ya, nak? Lagi? Lagi, Chris? Ya, belas ungan, sayang, biar dapet Ada lagi, belek banget Dia masih jauh-jauh Dulu, A Iya Ini, sayang Lagi? Indonesia Oke okay. Bagus, Chris Thinking, gak, Chris? ada mutan ya nih kita lagi menara Eiffel abis ini kita kemana sih di sini yes, sampai malam ya yeah. mau lihat apa tembang makan biar makan ngopi ambil ngopi ya yeah, semuanya bunda lagi-lagi oh, bunda apa <laughs> juga itu menara Raffles tuh <laughs> sampai di sini narai apa lagi live? Nih. Kalau live kan enak langsung tadi posting. Hai semuanya lagi live nih. Hai. Ay. Jangan saya. Alhamdulillah Gila, ya, Enak banget. Ayo, eh, semuanya. Foto sebelah sini dulu kata Stephen. Ayo ikutin Stephen. Kikis. Gila. Kikis. Saya ke atas kikis. Ya. <SING> ke atas Hai, lagi ya? ponzo, Ale, bonjo bonjo bonjo nih hei bu siap halo bonjo ya, di sekarang di ya. boleh di sini lagi di menara Eiffel. Ah. di sini 10 ya. uh, sampai di sini juga. Mari menara Eiffel. Hai ah. Astevan kita sampai di Menara Epe. Uh, Ibu ngunguk kan, lihat tuh. <laughs> Ibu <aus> ngunguk. <tiensi> Ini apa nih? Iya, ngunguk. Iya, ngunguk. kita ngunguk. Iya, ngunguk. Iya, ngunguk. Iya, ngunguk. Iya, ngunguk. Iya, ngunguk. ya ngunguk. Iya, ngunguk. Iya, foto Iya, ya. Iya, ngunguk. Iya, ngunguk. Iya, ngunguk. Ayo di depan dong, ayo di depan ibu sini. Coba ya. nongkrong. Coba nongkrong. Iya. Ayo cowok dong. Aku kan um, suami istri, <guluh> <guluh> yang ada <Tungun>, istrinya <guluh> Ayo, ya dapat dulu. nih kita lagi mau potong. Ya sini dong, sebahagia sini dong kamu nih. Ya. Dekat ikis ini. Hey. Dekat ikis, ayo. Hey. Bonjo A dulu ya sebentar kis. ya nanti ku lanjut lagi ke mana tak... Sini saya Eh kamu jangan di pinggir Pak Kita... nah, Ya fotonya, fotonya lagi Ah, ah foto an. lagi ah. Oh, oh, kan, nah. oh, Tapi, ya Aing foto lagi ya Ayo gendong Sudah sudah pegan Kita piye dulu diinter baru gantian ya ke sini Foto lagi eh foto lagi foto dulu lagi ya. ayo ayo lagi Ayo, foto, lagi, ayo. yang pas Ayo sini di kesume dong Merah, sini, deket merah sini, dekat merah? Iya, kesinian. Deket Ibu, sini saya. Dekat sini saya. Sume. Yang belum Iya, ya, enggak. Nah, oh, enggak. di bawah, iya. bukan di atas. Nah, nah, ya udah, ayah. Ayah, kena Dia sayang-senyum, saya. Lagi itu pakai dorongan kamu. Nah, yuk. Jok, dua. foto. Senyum saya. Foto dua. Deket, dua. Deket, Halo. Sabar nih. Ayo belakangin deh Saya Dia bawa-bawa udah cakep-cakep Ayo, ayo depan Ayo, Saya pergi buktasi Chris Iya, lu jani Iya, lihat tuh Ayo, ayo Maju-an dong kamu itu nanda Ayo, ya sebentar ya Anak gue gimana? Bagus, Chris yang tinggi, tikis, bio, mana deh? Lagi, ceria, ceria, ceria, ceria, ceria. Ikut pergi ke tunggu dong, Chris. Ceria, ceria, ceria. Lebih ceria ceria, ceria. ceria, ceria. Satu, dua, dua. <laughs> <tos> <tos> yeah. oh. Bapak ya. Ibu Tuh si ah, Ampun deh Sekarang bisa ya. kemari dulu, kita kenapa jauh banget ya Stephen ya Kita dulu foto di pagar-pagar itu tuh ya Tuh, gitu Oke ya, Bapak Ibu boleh bersiap-siap ya Inilah Evil Tower di sebelah kiri Anda Ya, ya jadi nanti kita turun dulu ya Sama-sama kita foto dulu Bapak Ibu bersama ya baru pas itu silakan ya, boleh foto-foto bebas di area sekitar kawasan hai, eh, sampai di Mara Efe wow, wow, ini udah pukul 10.30 Bapak Ibu 13, uh, 30, ya, nanti jam 11.30 ya 11.30, tolong semuanya kita sudah ya, kumpul ya, kembali di area kawasan oke, berarti jemputnya 11.30 aja ya eh, Stephen ya? Bunda mau aja berapa? 11.30 aja, karena Ibu kan sampai malam iya iya, harusnya udah ke sini oh, jam hmm, 11.00 oh, nanti. ini tas Ibu, di sini biar Ibu nanti ngambil tas lagi kan? sama koper oh. Hah? Ayo, udah. Ayo, nap. Ya, niti -niti nanti kita sampai malam, sayang. Oh, mbak. Apa namanya? Ya, pak. Kalau ada, boleh. Ini, abis ini doang. Foto-foto sini langsung berangkat. Isi, ya. Cuman coba, Iya, cuman foto-foto aja, nak. Ini kalau ke Paris, kalau nggak ke Menara Eiffel, nggak ini. Saab dong. Ini bilgis, halo. Halo. Halo. Tailandis? Tuh. Tuh. Tuh. Indonesia? Mas Stefan. Hai. Wah, Ayah. ini bu, ah. sampai ya kita alhamdulillah. Kita dua kali kita ke Halo. Ini, kita Kemarin Bisk masih umur berapa sayang? Berapa tahun? Tiga. Berapa tahun? sekarang lihat kan kan sini 3. dong tuh. Sekarang sudah sembilan tahun. Oh, Mok, ibu, karena ngajak merah ya. Nanti mau kemana lagi habis ini? Kris, Kris, mau tonton bertiga. Bismillah, dia mau ke Bismillah. Tuh, ya. Ya semuanya. Ayo, Kris. Oh, ya, habis ini kita ke IFA. Ke ya. bismillah oh, ya, ya. Ya. Tadi namanya. Oh, tas, Bun. tas. Bun yang dekat-dekat. Ayo nyamuk tas. Iya. Senyum ya, Nak. Lagi. Lagi Chris Ya, kelasnya yang sayang, biar dapat gitu. Kebis lagi boleh banget. Dia masih jauh-jauh. Dulu, A Ini sayang. Lagi. Malaysia. Oke, okay. bagus, kris. Thinking, gak, guys? Aduh-duh apa nih, bu? Iya, nih, kita lagi menara etel. Abis ini kita kemana sih? Ke Di sini Disneyland, yeah. dikit sampai malam ya? Iya. Yeah. Mau lihat apa? Kembang. Kembang apa? Iya, petang-petang. Iya, petang-petang, Ambil ngopi. Ya, semuanya. Bunda, lagi live. Oh, Bunda Epo juga idul ke Menara apple tuh Sampai di sini Menara apple lagi live nih live kan enak langsung ntar di posting Hai semuanya lagi live nih Hai ya. Jangan dong saya Alhamdulillah gila, ya. Enak banget sih, semuanya. Kikil. Kikil, uh, Foto sebelah sini dulu kata Stephen Ayo ikutin Stephen gil saya ke atas dia. Iya. ke atas Ke atas dia. Boski. Bonjo. Bonjo, bonjo. Ale, sarang. Bonjo Hai. Hai, Bu, siap Bu. Halo Bonjo. Sekarang boleh di sini. Sekarang kita lagi di Menara Eiffel. Ah. Ingin banget. Dulu, Ibu, ya. sampai, ayo ayo uh, sampai di sini juga. Mari Paris. Ari, oh. Hai di A. A. A. Stephen. A. sampai di Menara oh, Eiffel. Uh, Ibu kan lihat <tuk> Ibu <mumu. tuk> Ini apa <tuk> nih? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Terus sekarang kita warna warni semua Biar fotonya bagus Ayo, A, foto dong Ya, ya foto dulu ya Yuk, mumpung ada mobil, nggak ada bis Mumpung ada bis, ayo Nak. Ayo di depan dong, ayo di depan ibu sini cowa ya. nongkrong cowa nongkrong? Iya, cowo, ayo cowok dong Aku kan eh, suami istri <tik> yang ada istrinya <tik> Ayo, ya dapat dulu. Dia kita lagi mau foto. Sini dong, sebagian sini Boleh dong. Tengah. Kamu ya deket ikis ini deket ikis Hai. Ayo, onjo! Ayo dulu ya, sebentar ya. Nanti gue lanjut lagi. Sini, saya eh, kamu jangan di pinggir, sumpah. Fotonya Potohnya lagi, si ah. ayo gitu ah, foto lagi, potonya lagi, potonya lagi, potonya lagi, potonya lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, Ayo, ayo foto foto lagi, foto Deket merah sini dekat merah. Iya kesinian Ini deket ribu sini saya. Dekat yang lakinya. Oh, cowok di bawah iya. bukan di atas. Ya udah <laughs> Ayah, Ayo kena begini senyum saya. Lagi itu pakai dorongan kamu. Nah masing-masing. foto. saya. Ayo. Kamera siapa itu? ayo ayo sabar ya iya Kris Terus, gue jalan dia gue jalan-jalan. Terus, gue jalan-jalan, gue cakep jalan Terus, lagi jalan-jalan, gue jalan-jalan. Terus, gue jalan-jalan, gue jalan-jalan. Terus, kasih jalan-jalan, gue jalan-jalan. ayo ayo ayo yang tinggi. Kis, Bilkis. Mana, deh? Lagi. Ceria, ceria. Ceria, ceria, ceria. Ikut berbagai. Tunggu dong, Chris. Ceria, ceria, nak. Ceria, ceria. Satu, dua. Satu, dua cara empel tuh si pak ampun deh sekarang bisa kemari dulu kita kenapa jauh banget ya stepper ya kita gitu dulu foto pagar-pagar itu tuh ya tuh. Gitu, Oke, ya bapak ibu boleh bersiap-siap ya inilah evil tower di sebelah kiri anda ya jadi nanti kita turun dulu ya sama-sama kita foto dulu bapak ibu